Ya, termasuk di dalamnya hutang aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat kita resah dan susah, dan hari ini semuanya gelisah, dan banyak yang sudah berputus asa, bang, karena mungkin sudah dipermalukan. Ya, mereka sudah memberitahukan hutang kita kepada kontak darurat mereka sudah mengedit-edit foto kita dengan foto-foto vulgar mereka sudah menyebarkan data kita dengan tuduhan penggelapan maling ya melarikan uang perusahaan dan lain sebagainya banyak banget dan ternyata cara mereka aplikasi-aplikasi pinjol ini masih tetap seperti itu saja hanya saja hari ini masalahnya masyarakat kita yang baru saja terjun ke dunia pinjol ini pasti akan merasa panik, ya kan? Pasti akan menganggap ini sebuah masalah yang besar dan akhirnya kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, pada video kali ini kita pengen ngasih tahu OJK sudah menginstruksikan semua aplikasi-aplikasi yang masih Berlabel OJK yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Agar untuk taat, tunduk, dan patuh pada semua peraturan yang sudah dibuat Yang sudah dirancang oleh OJK dan Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia Jadi untuk yang hari ini sudah dipermalukan Yang mungkin sudah disebar data Yang mungkin sudah diedit-edit fotonya Ayo sama-sama kita cek dan kita pastikan apakah aplikasi yang kalian hari ini gunakan Sudah terdaftar atau tidak Sudah memiliki status berizin atau tidak Bahkan hari ini banyak laporan dan kita juga sama-sama akan melihat ya Aplikasi yang legal OJK tapi mengotorisasi lebih dari apa yang diperbolehkan oleh OJK Oleh API. Jadi sebenarnya bang apa aja sih ya yang mungkin diperbolehkan sama OJK yang boleh dilakukan oleh aplikasi pinjol. Yang boleh diotorisasi oleh aplikasi pinjol. Yang pertama adalah kamera dan yang kedua adalah mikrofon dan yang ketiga adalah location. Hanya tiga. Coba cek sekarang. Apakah aplikasi pinjol kalian mengotorisasi lebih dari tiga yang sudah disetujuin oleh pihak OJK? Jika iya, segera laporkan. Setelah kalian mencek 102 aplikasi pinjol legal OJK tersebut dan ternyata mereka juga tidak terdaftar di 102 itu dan coba cek apa saja yang hari ini sudah diotorisasi oleh aplikasi pinjol tersebut. Jika mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan mengotorisasi lebih dari yang tiga tadi. Kamera, mikrofon, dan location. Mereka tidak boleh mengotorisasi kontak. Mereka tidak boleh mengotorisasi file dan video. Galeri, dan log panggilan, serta pesan. Ya banyak banget. Ini biasanya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Lantas banyak yang bertanya di kolom komentar. Bang apakah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK atau mungkin beberapa produk-produk pembiayaan ada yang mengotorisasi ini nah coba kalian saya nggak bisa sebut aplikasinya tapi aplikasi yang hari ini sedang banyak digunakan masyarakat Indonesia itu ternyata mengotorisasi kontak, mengotorisasi foto, file dan video dan lain sebagainya apakah misalnya di produk-produk pembiayaan Apakah memang produk-produk pembiayaan tersebut diperbolehkan untuk mengotorisasi itu semua? Apakah peraturannya akan berbeda dengan produk pembiayaan dan pinjol? Nah akan kita tanyakan nanti kepada pihak OJK khususnya AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Kita masih terus menunggu ya beberapa langkah dan gebrakan-gebrakan dari AFPI yang hari ini sudah berusaha dengan baik. Oke kalian juga bisa langsung ngecek ya di Instagram asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia atau disingkat dengan AFPI. Kalian bisa mengirimkan semua pesan-pesan keluhan kalian ke DM Instagram dari AFPI. Ya, yang hari ini sedang merasa terintimidasi yang sekarang hari ini merasa terjolimi dan mungkin dipermalukan habis-habisan kalian bisa langsung screenshot atau sertakan bukti rekaman apa yang telah terjadi kepada kalian terkait tentang aplikasi pinjol kirimkan ke DM Instagram Afi setelah itu kirimkan juga ke kontak layanan WhatsApp dari OJK Supaya apa ya? Kita harus sama-sama bergerak untuk bisa menyelesaikan permasalahan aplikasi pinjol ilegal ini. Supaya masyarakat kita tidak ada lagi yang menjadi korban hari ini. Jadi oke okay ya guys, setelah itu kalian bisa mengingat ya pesan ini. OJK hanya memperbolehkan tiga hal untuk semua aplikasi pinjol legal OJK. Yang pertama ingat adalah kamera, yang kedua adalah mikrofon, dan yang ketiga adalah location. Kalian bisa ngecek itu, dan di menu settingan di handphone kalian, terus lihat aplikasi dan cek aplikasi yang kalian gunakan, dan lihat apa saja yang diotorisasi oleh pinjol tersebut di handphone kalian. Kalau yang ilegal itu sudah pasti mengotorisasi kontak, file, foto, video, galeri, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk apa sih itu, bang? Yang mereka mengotorisasi itu supaya mereka memiliki senjata ketika nanti kalian telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar, ya? Untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu, cara mereka. Menyuruh kalian membayar itu sudah pasti dengan cara mengintimidasi, meneror, melakukan uh, kebohongan. Ini itu segala macam mengganggu semua kontak darurat yang ada di handphone kalian. Bahkan mereka akan menghubungi dan mencaci maki kontak-kontak yang bukan kontak darurat. Loh, kenapa bisa seperti itu, Bang? Karena mereka mengotorisasi lebih dari tiga yang diperbolehkan OJK. Contohnya itu, ya, kontak kontak handphone kalian itu coba cek ya apakah diotorisasi atau tidak jadi udah cukup jelas ya kan untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu hanya boleh mengotorisasi tiga hal tersebut selebih dari situ tidak boleh dan untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah dengan aplikasi pinjol ya aku pengen mengingatkan agar untuk tidak terjebak dengan gaya-gaya penagihan dari debt collection pinjol yang mungkin mengarahkan dan menyuruh kalian untuk gali lubang tutup lubang untuk menjual barang-barang dan menggadaikan ini itu segala macam apalagi hanya sekedar untuk membayarkan biaya-biaya perpanjangan yang tidak mengurangi jumlah hutang pokok di awal Ya, jadi solusinya apa Bang? Biarkan saja terlebih dahulu Untuk di aplikasi pinjol legal OJK OJK sudah mengingatkan Agar untuk tidak membebankan Semua biaya denda dan bunga Melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Jadi itu merupakan sebuah kata kunci hari ini Sebuah uh, terobosan yang akan kalian lakukan Untuk mengumpulkan uang Dengan catatan untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang Ketika kalian gali lubang tutup lubang, ketika kalian terus-terusan hanya membayar biaya perpanjangan dengan cara meminjam di aplikasi yang lain lagi, sudah pasti masalah ini akan membesar. Sudah pasti kalian akan terus merasa tambah pusing ya. Karena kalian akan yang biasanya hari ini diteror dari 2-3 nomor baru, ketika kalian menambah aplikasi yang baru lagi, dan kalian berhasil meminjam di situ dan kemungkinan belum mampu melakukan pembayaran, maka akan tambah banyak ya. Aplikasi yang mengirimkan pesan biaya-biaya ini itu segala macam yang harus kalian bayarkan Termasuk di dalamnya biaya perpanjangan Dan yang anehnya lagi hari ini biaya penagihan itu banyak juga aplikasi pinjol Yang membebankannya kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Jelas ini akan menambah besar deretan beban biaya denda dan bunga Ya, mudah-mudahan ini mampu didengar oleh API. Bahwasannya untuk biaya penagihan itu sebenarnya dibebankan kepada siapa ya. Oke okay guys, Ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh